tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya air Rifle. nah langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat Benar? jadi untuk panjang laras dari senapan angin gejruk DWP Fusion ini memiliki panjang laras 70 cm yang di dalam Larasnya terdapat 9 alur ya sahabat pediler. Jadi untuk akurasi dari laras ini pun juga semakin akurat dan bisa menjangkau jarak sasaran jauh hingga 60 sampai dengan 100 meter ya sahabat pediler. Dan untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki OD tabung 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,5 mm ya sahabat pediler. Dan untuk pengisi angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP untuk pengisian anginnya menggunakan dengan dua cara ya sahabat berpisah di juga bisa menggunakan pompa PCP dan untuk senapan angin ini mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan di tekanan yang paling tinggi yaitu mencapai 3000 PSI ya sahabat pediler dan tentunya untuk uji akurasi dan uji powernya pun juga luar biasa akurat dan mantap ya sahabat bediler Nah untuk powernya sendiri pun bisa mencapai 1100 fps Ya sahabat bediler Wah ini luar biasa mantap Ini bisa uh, sangat cocok Sekali digunakan untuk berburu di Hewan besar, kecil, dan sedang Ya sahabat bediler Jadi untuk hewan besarnya bisa digunakan Untuk babi, biawak Dan untuk hewan kecilnya bisa digunakan Untuk tikus dan tupai Sejenis yang lainnya ya sahabat bediler Nah kemudian untuk Grendel dari senapan angin ini Terbuat dari bahan baja pilihan Yang memiliki sistem putar tarik Hingga 5 tarikan ya sahabat bediler Jadi ini semakin Banyak tarikan maka semakin besar Pula untuk uji power yang dihasilkan Dari senapan angin gejluk big game ini ya sahabat bediler Nah kemudian untuk Uh, visirnya ini juga ada dua visir atau biasa sering disebut dengan bidikan manual. Nah, bidikan manual ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat pediler ya. Jadi ini untuk tingkat keakuratannya pun bisa mencapai hingga 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat pediler. Nah kemudian untuk popornya yaitu model gamo full hitam ya sahabat beda Jadi untuk tampilannya terlihat elegan dan simple ya nih cocok sekali Buat kalian yang ingin yang suka apa ya suka variasi dengan simple-simple ataupun elegan seperti ini ya sahabat bediler Dan untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya sahabat bediler Oke sahabat bediler langsung saja kita akan mengulas aksesoris tambahan untuk senapan angin ini ya Jadi untuk senapan angin ini saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yang pertama ada Teleskop Spike dot dengan ukuran 312 kali 40 AOL Jadi untuk teleskop Spike dot ini sangat direkomendasikan Untuk berburu jarak jauh hingga mencapai 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat bediler Dan teleskop ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari sub gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler Oke lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua Yaitu ada Peredam Alvina HW100 Jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap ya sahabat pediler. Dan untuk bahannya pun ini juga anti karat dan sangat kokoh sekali ya sahabat pediler. Oke ini di depan saya juga ada beberapa aksesoris tambahan untuk senapan angin gejruk ini ya sahabat pediler Nah yang pertama Nah, yang selanjutnya ada mimis super Doom Nah, ini untuk ukurannya eh, 4,5 mm ya sahabat bediler. Jadi mimis ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu di hewan-hewan besar, kecil maupun sedang ya sahabat bediler. Jadi sekali tembakan pun juga langsung luar biasa dahsyat hancurnya ya sahabat bediler. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang selanjutnya yaitu ada laser scope berwarna merah ya sahabat bediler. Jadi laser scope ini sangat membantu dalam membidik sasaran di waktu sore hari ataupun malam hari dengan jarak akuratnya bisa mencapai 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bediler. Nah ini juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin ataupun juga cocok sekali digunakan di medan indoor maupun outdoor ya sahabat bediler. Nah oke okay, sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau Yaitu hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan aja Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di Indonesia Versi dari Jaya Airi Volna untuk harganya pun bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler dan kali ini saya juga akan memberikan kabar gembira buat sahabat bediler di seluruh Indonesia Karena dari kami di Jaya Rival mengadakan sebuah promo tas sandang senapan angin ya sahabat bediler Nah ini untuk senapannya saya taruh terlebih dahulu agar nanti tasnya terlihat ya sahabat bediler Tas sandang senapan angin ini memiliki desain yang sangat elegan dan super super cakep banget ya sahabat beda Jadi, untuk tas sandang ini memiliki empat resleting ataupun seringkali disebut dengan selera kan, yaitu ada yang paling besar ini bisa cukup untuk satu senapan. Kemudian untuk resletingnya bagian kedua yang agak besar ini pun bisa cukup untuk menaruh aksesoris-aksesoris senapan angin yang ukurannya cukup besar ya sahabat Bunda. Dan ini juga ada Resleting yang kecil dan sedang, nah ini bisa digunakan untuk menaruh aksesoris yang berukuran kecil, ya sahabat bediler. Dan ini pun di belakangnya juga ada dua fitur cara pemakaiannya, yaitu bisa dicangklong di pundak dan bisa ditenteng di bawah di tangan, ya sahabat bediler. Nah, ini pun juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dada dan ada sabuk pengaman pinggang ya sahabat bediler jadi ketika dipakai ini semakin nyaman digunakan dan pastinya pun lebih simpel ya sahabat bediler nah untuk harganya sendiri pun ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan mumpung hari ini lagi promo yaitu sahabat bediler mendapatkan promo potongan harga hingga mencapai Rp75.000 sahabat pediler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin sejak top ini ya sahabat pediler nah bagi kalian yang berminat membeli sandang senapan angin ini ataupun membeli secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya IDVOL, nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler, oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan Full set dari senapan angin Gajluk DWP Fusion 2570 dengan promo tas sandang senapan angin ini dan semoga ini bisa membantu bagi sahabat bidir yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat bidir seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Oke okay, sahabat bediler, terima kasih Saya undur diri dulu dan Salam bediler